Ya, yang susah banget nangis utang aku punya baju pengingat kematian nih ya ini motif terbaru ya sebelumnya aku juga udah ngeluarin baju pengingat kematian kalau yang ini dia motif terbaru ya ini bagus banget baju pengingat kematian ini buat nangis utang aku spill dulu ya cara pakainya dia udah ada lubang mukanya ya terus seperti ini tinggal disesuaikan saja sama muka kalian nah kalau misalnya sekiranya sudah pas tinggal kalian taruh peniti ya di sini tuh seperti ini, dia juga ada lubang tangannya ya. Seperti ini, kalau dari jauh dia seperti ini kayak ya, tuh seperti ini ya. Benar-benar <laughs> sangat modern sekali kayak, benar-benar sangat modern kayak. Di mana, bagus, mana kaya. modern? pengingat kematian ini buat kalian ya. Kalau misalnya kalian mau nagih utang, terus yang punya utang susah banget ditagihnya, lebih baik kalian pas utang pakai baju pengingat kematian ini ya. Biar apa? dia si penghutang itu dia takut. Dia jadi ingat, Gue nggak mau nih ya kalau misalnya mati ninggalin utang. Dari itu si penghutang itu dia melunaskan hutang-hutangnya buruan ya yang mau nagih utang lebih baik kalau misalnya nagih langsung aja nih ya, pakai baju pengingat kematian dari toko goib ya ini motif terbaru ya jangan lupa dicek keranjang kuningnya langsung ya Keranjang kuningnya kalau misalnya kurang kelihatan coba kalian cari di salah satu casing ya terima kasih buat cowok-cowok ya bola duriannya suka bergeser begitu aja solusinya aku punya celana ya ya buat cowok-cowok ini bagus banget celana bola dunia kalian tidak bergeser kemana-mana ya. Jadi kalian kalau jalan tuh benar-benar nyaman ya, benar-benar enak ya. Karena apa? Bola dunia itu tidak bakal bergeser kemana-mana. <tuk> kan kan. Jadi kalian nggak perlu capek-capek. Lagi enak-enak jalan-ngek ya. Lagi jalan-jalan-ngek ya. Gak perlu. Hitung -hitung, ya. Ini ya, aku punya cara ini bagus banget ya. Ini bagus banget untuk menampung bola dunia kalian ya. Aku punya cara begini dulu pak ya. Nah, pakainya seperti ini kak. Itu tinggal ya lalu dicek tuh dijamin ya dijamin bola dunia kalian gak bakal bergeser kemana-mana ya kalian tuh kalau misalnya jalan tuh benar-benar nyaman benar-benar enak deh ya gak ada gangguan gak ada kendala apapun ya ya langsung kok, ya langsung kok ya tuh ya di belakang juga sama kan tuh di belakang juga ada lah ya, ya. sama sekali depan belakang gak bakal ada ngelip-ngelipan lagi ya gak bakal ngelip ya nih soalnya kadang-kadang tuh aku ya aku sebagai perempuan terganggu ya sangat terganggu sangat sangat risih kalau ngeliat cowok tiba-tiba di jalan itu tuh eh gitu. lagi jalan tiba-tiba eh -tiba, udah siapa naga ngambilnya jalur lagi udah gitu, rinci, rinci banget ya, pakai langsung aja, dicekot ya, selangnya tidak kau ya, dijamin bola dunia kalian tuh nggak bakal bergeser kemana-mana ya, nggak bakal ada drama drama Ngelip lagi, langsung dicekot, langsung dicekot ya. Saya ngeluarin produk terbaru kan, pakaian luaset untuk menonton konser. Ya ini nih, kali ini saya punya upgrade tanya, aku sepil ya, aku sepil ya. Nah ini ya mbak, jadi untuk menonton konser udah mbak ya ini Iya, untuk cowok ya mbak? Yang bawah di ini, atas ini di atasnya juga ada lubang ya. Dua. Ini sama ini ya. Ini bisa dipakai buat cewek semua ya. Tinggal di masuk aja. Kalau ini, langsung diikat ya Mbak. Baju ini tuh bisa menampung eh uh, menggantung lebih dari 4 kilo oke ya. Dan juga mampu menampung air kencing lebih dari 50 liter ya. Tuh. Kalau ya Mbak. Cuman kalau pakai sama air kencingnya kebanyakan jaket luptop ya jaket luptop jadi untuk jaketnya dia agak agak naik sebudo ya khususnya <tuk> cara ini ya nah seperti ini nah kalau untuk konser lagi ini ini harusnya ya nih jadi angin maka pasti pas nonton konser ada ruang surprise untuk nonton konsernya ya karena apa orang-orang nggak -orang berani di tempat tempatan ya karena apa tuh kak ya. Ini udah di-share seseram mungkin ya tuh, seseram mungkin ya. Jadi orang orang lebih banyak. Contoh kata ya. Tuh. Jadi kakak nanti kalau nonton konser lebih luas ya, lebih luas ya. Ya. Tolong banget Kakak ya. Nah, untuk kesehatan ya, ini kak ya? Aku benar-benar. Jadi Kakak nanti kalau nonton konser, misalnya lompat-lompatan Kakak tuh enggak bakal tindik injak orang kak ya. Pasti bakalan aman, kak. badan aman nanti Kakak. Kalau badan enggak makan aman tuh ya. Belum, -belum ngomong sekali ya ya. Langsung udah obrolan Kak, obrolan aja. Lagi whatsapp pakaian untuk menonton konser yang upgrade ini yang terbaru ini Cuman baru ada 3 di dunia mbak ya Bukan mbak, kenapa-kenapa dia dapat jangka Ayo bulan, bulan Buat pelanggan setia setia temukan ini Aku lagi uji coba sendal anti-mager Jadi kalau kalian nih yang jalannya mager Aku bakal keluar, keluarin produk terbaru sendal anti-mager Jadi yang jalan tuh tangan ya, tangan yang menopang kaki Kalau sendal ini udah lolos lah dari uji coba aku Bakal aku infoin ya Aku mau uji coba sendal anti anti-mager ini di jalan raya ya, aku pengen tahu kekuatan sendal ini, berapa kuat dia bisa menahan berbagai hidup aku berani coba lagi ya setelah gua seharian uji coba sendal anti-mager gua sekalian mampir ke Alfamart, soalnya help tonic, maka advisor gua abis Udah muter sana-sini, gua Vicky.